dan informasi pertama yang akan mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini dilansir dari akun Instagram Setarwati. Di sini memberitahukan bahwa akan ada episode terbaru nih dari acara Pas Buka yang diganti dengan Pas Sore. Jangan lupa guys, Pas Sore mulai Senin sampai Jumat jam 5 sore di Official Trans7. Informasi ini dilansir langsung dari akun Instagram Pas Buka Trans7 pas pas pas pas sore wah ada lagi nih pas sore akan datang menemani sore kamu biar makin seru bersama Andre Taulani Ayu Ting Ting Wendy Cagur pas sore akan tayang tiap Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat dan akan mulai Senin 24 Mei 2021 besok Siapa udah gak sabar nih ya nonton Palsore di Trans7? Wow, acara terbaru Ayu Ting Ting, Andre Taulani, dan Wendy Cagur diperpanjang yang menjadi Palsore. Jangan lupa saksikan mereka mulai Senin, tanggal 24 Mei 2021, setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 17.00 Waktu Indonesia Barat. Dari unggahan tersebut, banyak sekali komentar berdatangan dari para sahabat yang gembira menyambut acara Palsore yang dibawakan oleh Ayu Tinting Ting, Taulani, Wendy Cagur juga Denny Cagur. Serta ada Seven Norman yang ganteng dan pastinya akan ada bintang tamu yang luar biasa spektakuler menambah keharmonisan dia. Acara apa sore nanti? Dari lintang 3138 bakalan acara favorit pemirsa semua selain lapor pak. Seterwati yuhu karena wiwi saya min sudah nggak sabar kegokilan mereka. Cup cup cup nggak sabar lihat idola, kemudian juga dari Five ZTR. Moga-moga pemainnya tetap tiga orang ini udah klub banget, jangan diganti, ya, Min cia trio awa kesayangan gak sabarnya nunggu kegokilan mereka wati mawa 742 ada kesayanganku ayu di sore. love you ayu ting-ting 5760 sangat ditunggu apalagi ada ayu vius tiati aku yeay akhirnya yang ditunggu pas sore hadir juga arti dan mudah-mudahan live acaranya amin kemudian dari akamiriziza pas pas pas buka pas pas pas, pas sore hanya di pas sore para Mimo siap lihat dan masih banyak lagi komentar yang berdatangan ya kenapa jam 5 sore aww oh, banyak sekali ya yang mengomentari status pas buka dan dari Tetwin, i can't wait apalagi ada om wendy, om andre, dan teteh cantik teh ayu ting ting sangat ditunggu ya kemudian juga dari nisa fauzia236 sumpah ya acara favorit aku pas sore sekarang aslinya pas buka wawak kemudian dari holifah trio gokil semoga acaranya live amin hasibwani satu chandra Gulu 84 empat, seru nih pas sore semangat rosmalina love you acara pal sore ya ada yang mau datang nih pal sore akan segera hadir menemani sore harimu stay tune di akun Instagram ini ya steknya pal sore trans7 pokoknya jangan lupa pantengin pal sore ya mulai Senin besok nih setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 5 sore ada mbak lintang nih siap nggak sabar pengen nungguin nggak sabar nunggu Senin so pasti Min siap Admin udah gue tungguin dari dulu dan akhirnya terwujud juga ya dari Raisya Rizki nggak sabar nunggu kesayangan aku Ayu Ting Ting wow banyak sekali ya dari Hasyi Bu Anisa Tolong dulu akhirnya pas buka jadi reguler pas sore selalu dinanti Elsania Irfan live enggak Min dari Nani sifat tiga pasti seru dan ditunggu kekompakan dan kelucuan mereka bertiga Cindy Hexana Y yeah, Trio terdebel dan juga dari It's Muxin 23 acara favorit setelah lapor Pak nih pas sore tunggu ya Nah selain ada Ayu Ting, Wendy Cagur Deni Cagur kemudian Andre Taulani pastinya akan ada bintang tamu bintang tamu yang pastinya spektakuler membahagiakan Habal semua di rumah. Kemudian juga dari Stellar Rovers 12. Pas sore mulai Senin 24 Mei 2021 Senin sampai Jumat pukul 17.00 waktu Indonesia Barat hanya di Official Trans7. Oke sahabat jangan lupa saksikan pas sore mulai hari Senin besok ya pukul 17.00 waktu Indonesia Barat pastinya. Kocak habis Oke okay, sahabat menginjak berita selanjutnya. Di sini kita akan mengintip instastory Story dari Ayu Tingting nih yang lagi tergila-gila sama Lee Dongwook. Ada yang lagi jatuh cinta sama penampilan dari Lee Dongwook nih. Dilansir dari Instagram Storynya Ayu Tingting di sini terlihat ya. Ayu Ting sangat menyukai pemain dari Korea tersebut, Igo Faksi Jun. Wow. Dan di sini Ayu Ting membagikan postingannya yang dia lihat ya selain dari posting pas sore yang mulai senin sampai jumat. Di sini juga ada sebagian yang welcome di The Halo Cafe nih mulai malam hari ini sudah buka lagi seperti biasa ya ketika dan ketika Ayo Ting dan seluruh keluarga liburan pun The Halo Cafe tetap ya buka seperti biasa karena memang sudah ada nih yang mengelolanya dan kembali lagi nih di instastory Ayu Ting Ting yang sedang tergila-gila nih dengan drakor Lee Dong Wook dan pria-pria tampan korea lainnya yang romantis abis seperti yang kita tahu Ayu Ting Ting memang sudah lama menjadi penggemar dari drama-drama korea dan di disini masih ada nih yang Julit dan sukanya halo halu terhadap Ayu ya di sini Ayu Tinting sedang melayangkan sebuah pertanyaan kecil di instastorynya. nya drama apalagi ya yang ceritanya simpel lucu romantis kemudian ada yang menjawabnya dengan julitnya. "Woi, weka, -weka musim banget sih dulu deman turki-turki sekarang drakor-drakor telat banget hidup loh Wow pertanyaan yang sangat di luar ekspektasi, langsung dijawabnya sama Inting, halo nggak salah, perasaan dari dulu udah Korea deh, <laughs> situ kali telat, lemot, saya mah semua suka Turki, ayo Arab ayo, Korea oh, ya, apalagi dari zaman dulu, LOL, <laughs> memang ya para netizen nih kalau udah kayak gini langsung jawab aja Mbak Ayu, biar mereka tahu kalau dari dulu ayu yang udah demen sama yang namanya korea dan di sini juga dijawab nih dibantu jawab oleh anisha Nuria Iya yeah, dong hahaha <oda> jadi bukan baru sekarang ya <guruh> jadi bagi sahabat yang memang fans sama ayu ting-ting dari zaman dulu udah tahu ya kalau ayu ting-ting stylist pertamanya ya ke korea koreaan bukan sekarang-sekarang saja Oke sahabat, inilah instastory dari Ayu Tingting. Selamat membaca dan selamat menikmati. Dan sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see seno, sahabat semua di rumah.